Apa Kita dari Mansur Maninya Mau Kita mau berangkat ke Sindoro kecelanaan marilah kita mengdo'ah menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing kita mulai 安娜哈拉哦耶 <laughs> <音><音><音><音><音><音><音><音> Di perjalanan, waktu dari daskem saya puncak 7 sampai 8 jam Dan keempat keempat itu ada di pos 3 sama-sama daskem Selebihnya, daskem saya puncak, larangan buat 4 keem Gak boleh buat tunggu, terus besok pagi, kalau mau sambit Pagi-pagi jangan lupa sarapan Nah ada hari ini banyak korban, bukan di putar biar, tapi lapar karunia Tapi lapar karunia, tapi lapar karunia Dibatiskan minimal Lalu jam 22 pagi ayo. maksimal jam 12 siang oh, Jam masalah. 12 siang harus sudah turun dari puncak Jika kondisi cuaca memburuk Elektronik yang mengundang sinyal dimatiin aja Jadi di tempat camp Kalau mau naik, barang yang berharga dibawa naik Terus pas turun dari puncak, jangan berlarian Yang sedang berhalangan nggak boleh sampai puncak Terima kasih atas toleransinya Ya. berdoa. Pasang, yang pertama, yang paling depan lihat yang paling depan. Oh, nah. Yang nggak kuat, bilang frekasi. jangan <laughs> <jalan. Jalan. laughs> ya, kalau yang belakang teman kalian yang belakang gak kelihatan, langsung frekasi. Manjur ya? Manjur mania? Manjur? mania? Mantap. ha <laughs>